Oke sahabat desa kali ini kita akan membahas tentang prioritas Penggunaan dana desa tahun 2022 berdasarkan Permendes nomor 7 tahun 2021 Kali ini kita akan membahas tentang prioritas Yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa Prioritas penggunaan dana desa untuk Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, dan dipabel kemudian peningkatan pendapatan antara lain, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pengembangan ekonomi lokal penyediaan akses pekerjaan atau padat karya tunai desa atau PKTD. Selanjutnya, minimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan, mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa antara lain membangun ataukah mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, pos kesehatan desa atau poskesdes, pendidikan anak usia dini atau PAUD ya, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, antara lain membangun jalan desa, jalan usaha tani, Jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Kedua, pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata atau SDGs 8. Cakupannya. Pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, penyertaan modal badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, penguatan permodalan bagi badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, pengembangan usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama. Yang difokuskan kepada pembentukan Dan pengembangan produk unggulan desa Dan atau produk unggulan kawasan perdesaan nah, Di antaranya pengelolaan hutan desa Pengelolaan hutan adat Pengelolaan air minum Pengelolaan pariwisata desa Pengelolaan ikan Pengasapan Penggaraman Dan perubusan pengelolaan wisata hutan mangrove, trekking, jelajah mangrove, dan wisata edukasi. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan petigasi pantai, pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran dan kontribusi produk perikanan, dan pengelolaan sampah. Kemudian, kegiatan lain untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama, dan badan usaha milik desa, atau badan usaha milik desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa yang ketiga, pembangunan dan... Pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan, kemudian bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan. Dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan, bidang sarana prasarana, pemasaran produk unggulan desa dan/atau perdesaan, pemanfaatan potensi wilayah hutan, dan optimalisasi perhutanan sosial, pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Itulah sahabat desa prioritas program eh, dana desa tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan de kewenangan desa berdasarkan Permendes nomor 7 tahun 2021. Semoga bermanfaat sahabat desa, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, kemudian bagikan kepada sahabat desa yang lain. Terima kasih. Wabarakatuh.